Dan mana? Mana? Sabar. ada nabi mana ada nabi kasiannya dia enggak tau kita para nih. penipu penipu kita palsu menjip kita ajarian Abraham pendiplah Abraham dijip ada Abraham dijip <laughs> <penjipla>. Musa di ada <laughs> dijip kasian sekali dak tarawih mana mana pewahyuan mana ya. mana bentar, bentar, bentar, bentar, bentar, bentar ada mana mana mana Sabar. mana mana mana Sejadian. mana Mana, mana, mana. Eh, coba, coba, coba, coba, sekamar, coba, rusak, coba, sekamar ini, coba, rusak, coba rusak sekamar ini, rusak sekamar kamar. kuasa nama Yesus Kristus, saya akan bongkar kita oh. pasti. Tiga eh, Kejadian Dua Puluh iblis rusak setengah kamar udah nambah-nambah Kejadian Dua mana, nomor mana, nomor mana, mana si Puluh Kejadian Dua Puluh Tiga, Kejadian Dua Puluh Dua Puluh Kejadian Kejadian Kejadian mana, mana? Ya? Eh, tuh gitu. dulu, bro. Apa ya. kejadian. Kejadian, kejadian, kejadian berapa kejadian. Coba, coba, coba, coba kejadian 27 ayat berapa? Nanti ya, sudah, mana, siapa sampai belum nol. Mana mana, mana, mana, mana, mana, ketemu mana? ketemu Abimeleki itu loh pak Tuhan bicara kepada padang air. Bentar, kasihan. ini berapa Sama dia, dulu mana mana mana mana mana mana para penipu Mulutnya berarti sekarang kembalikanlah kembali, kembali. istri orang itu sebanyak Dia seorang ayat nabi. Ayat, ayat ayat berapa ya? Berapa? Saya ini ada nomor 7 mana, kejadian mana, 20 nomor 7. Mana mana, mana mana mana buka buka buka buka. Ini kayak kamu digeser. Buka buka buka buka buka penutupnya bau mati orang ini. Mau mati. Mana mana. Udah enggak usah emosi. Biar aja kasih ayatnya aja. Kayak berapa? Kejadian 27. Mana mana mana mana? Mana? Mana Abraham nabi mana? Pak Nope. Mana? mana mana mana Pak Nopeceng kejadian dua puluh iya kejadian kejadian dua nomor 7 ah, ini, ini ini baca baca baca coba baca mana mana mana, mana. saya baca mana. ya jadi A -a. sekarang kembalikanlah istri A -a. orang itu A -a. A -a. sebab A -a. dia seorang nabi A -a. Ah, coba c coba Abraham dan Nabi Ab ah, Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ini yang ah, siapa? Ah, mana mana mana? Eh, ah, itu yang bilang Tuhan, lho. Itu, Tuhan, yang Bukan Tuhan, bilang Tuhan lo, itu mengatakan. Tuhan yang bilang itu. Baca lagi. udah kamu yang baca deh. Kamu yang Mana mana itu ah, kamu baca jadi biarin dia biar dia biar dia, dia yang baca pak biar dia pak, biar dia, pak. baca ah. tuh ya mana mana itu baca, eh, masalah, pak, bisa dia, baca, ultra, baca mana mana nggak bisa baca mana mana mana lah itu dibaca mana mana, mana bisa baca mana mana mana mana itu kejadian dua puluh ayat enam sampai tujuh Hmm. ah hmm. hey, mana kamu nggak bisa lihat kamu nggak perlu emosi orang sebegini nggak perlu emosi mana mana mana ini cah. aku turun mana. jangan Hmm, mana? nggak turun ah, rest Pak tapi raya. nggak mana, usah diin <laughs> ini ini ini ini nah, ini ini bali. ini <laughs> ini ya ini dilanjut. ini acara, acara, ini <laughs> ini nomor ini ini Lalu berfirmanlah hal -hal ya, Kepadanya ya, dalam mimpi okay, Ini kan kepada okay, mimpi Aku okay, tahu juga Bahwa ya, engkau telah melakukan hal ya, itu Dengan hati yang tulus ya, Maka ya, aku ya, pun, ya, pun udah, telah udah. mencegah engkau Untuk a -a, berbuat a -a, dosa a -a, terhadap aku Sebab a -a, itu aku tidak a -a, membiarkan engkau Menjamah uh -huh, dia, ini menjamah Sarah uh -huh, Jadi uh -huh, sekarang Kata uh -huh, Tuhan uh -huh, kepada Abimelek, uh -huh, Kembalikanlah istri orang itu Sebab uh -huh, dia seorang uh -huh, nabi Mm -hmm. Mm -hmm. Terus? Terus? terus, terus, terus, terus, terus, terus, di terus mana, Sadu, Jauh, okay, Jauh, Jauh, Jauh di mana, dikatakan, di mana, dikatakan mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, nabi mana, Yahudi, mana? ini Tuhan yang bilang ini, oh, oh, oh. jadi jadi karena karena kata oh, nabi Melek, oh, oh, oh. Karena ini karena tadi ini lo, istri dia kan ya. Gitu. Kamu Kamu itu apa kan ya Lalu Abraham ah, ah, berangkat dari situ. Ah, ah, ah, udah santai, ah, aja, ah, santai ah, ah, ya udah santai ah, aja. Ngorok-ngorok aja dulu. Santai-santai cowok Santai. Mungkin orang-orang kita kita kita santai Ini ini kita kan cerita ini. ini kita penjiplah. E, iya, kita kita benjiplah kayak kita palsu dari Arab. Iyalah kan. Oh, ini palsu nih. Iya, kita mana, mana, mana, ini, mana, ini beri, ini. Mana, mana? Ini mana? mana, mana, manuskrip, selinya? mana, mana, manuskrip, mana, mana, manuskrip itu, mana, mana, mana, mana, mana, manuskrip mana, mana, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, palsu ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, dia ini, ini, coba ini, ini, coba ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Mana? Bang. Cepet karena hanya karena ini aja. Terus mana bang. mana mana orang-orang Israel mengatakan dia Nabi mana? Bang. bang. Mana? Mana? mana? Makan? Enggak, enggak, Saya udah makan. Suramendah. Mana, mana? belum? Sudah, udah, ah, udah ah, dulu. Ah mana mana mana? Abang mau bangun bang. Menceritakan huh? cing di celana. <laughs> Abang <laughs> nggak coba dulu. Abang. Jadi jadi, jadi jadi karena ini ini karena ini karena meng, meng, terus mana mana pengakuan terus mana pengakuan Israel itu Nabi dia mana? Kalau Tuhan mana? yang bilang dia nabi, mana, dia mana, nabi bukan? Mana, mana, coba coba perkataan dia, orang-orang Israel mengatakan dia nabi. Ini mana? yang siapa? Mana, mana, enggak katakan, itu juga di dimana orang-orang nah. Israel mengatakan dia nabi. Iya, ini saya tuh. Tahu, saya, nanti, tahu, nanti. saya tahu, saya tahu ini, saya tahu ini. Apa tahu, ini? Mana, apa? mana? Enggak, kita baca ya. Justru, justru, justru, enggak, justru, sekali itu orang bodoh. Eh, tahu, tidak orang, orang, orang, orang, orang ini terguncang, orang, orang tahu, ini saya, saya, Kalau kita, ya, mana, kalau kita ke itu tolol, oi, tritung. Itu lihat kejadian 20, 20 nomor 7 Ini Tuhan berfirman. A, si Sarah itu adalah istri dari Nabi. Ini Tuhannya ini, ini Yahweh ini yang ngomong. Coba kita kasih lihat yang habat ya. Kita kasih lihat yang habat. Nih kita kasih lihat yang habat. Pertama kita kasih lihat kesini, ini. Mana mana ini Genesis mana, ya, ya, 20 puluh kita cari. Tahu enggak tuh itu? Kalau, itu, kalau, itu, kalau, itu, kalau Abad, lalu, nah, sini ya. Iya mana mana mana di mana nah, ini mana orang Yahudi. Tapi kan ini orang Yahudi langsung nih orang Yahudi, orang ini. Orang Yahudi nah, nah, nih. nih In, ini bagus nah, nih Dilan, And kan now and now return sih, the man's ah, wife. Lalu ah, ah lu kembalikanlah istri dari pria makan. itu, because, because apa? he is a prophet, karena dia seorang nabi luar tritung Yunani tertabok oleh kebodohan Paulus yang diwariskan kepada manusia-manusia tritung tahun 2022 di Malayu ini terus lu goblok, tuh lu makan tuh, makan lu. Makanya, makan beres, lu. makanya kembaliin berapa? itu kita orang Yahudi lu kembaliin jangan dimaling, jangan dimaling, jangan dimaling. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu gak tahu Abraham itu siapa, nggak tahu mereka. Yesus tuh nggak tahu Abraham itu siapa. Paulus juga bodoh, dia nggak tahu Abraham itu siapa. Coba dibuang perjanjian Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini nih kitab Yahudi kita pisahin ya. Lu tuh nggak akan tahu siapa maleaki, siapa Yesus, lu nggak tahu. Kenapa? Karena orang-orang Yunani, sotoi semua sama bahasa Ibrani. Tukang jipak, tukang maling, kitab orang Yahudi dimana dimana itu yang mau nangis. di sini udah jelas-jelas <laughs> Nabi Abraham dia Tentang adalah seorang Allah, nabi siapa, siapa yang ngomong ketah Tuhan ketah Tuhan, Tuhan berkata kan? kepada dia dalam mimpi bar mabok lu kudus lu bikin bodoh bikin miskin Mungkin <kamu> kurang nutrisi otaknya. Tenji, Kenapa? Karena Tuhan lu tiga. Kalau Tuhannya tiga, mana, berantem semua di pala orang-orang itu gitu loh. sakit gak? Sakit gak? Sakit tadi gak? Sakit tadi gak? Nah, sekarang lu kalau pengen lihat yang orang-orang Yahudi ngomong, "Apakah Nabi Abraham? Profet, nah kita lihat di sini aja." Profet, profet, nih ya, profet, judaism kan gitu ya. Nih, nih, nih, kalau misalnya Yahweh buat ukuran kuat. Nah, kita lihat, nah kita lihat, Messenger "Year of God, Prophet in uh, Judaism, ya, okay. yeah, uh, list of Jewish prophet, know. nah di sini sih Daftar dari nabi-nabi Yahudi Daftar dari nabi-nabi Yahudi perhatiin. Ini tujuh Tujuh nabi perempuan Nabi Yah Sarah Piriah Deborah, Hannah Avigel Huldah Esther 46 Nabi-nabi pria Abraham Dar meledak lagi Sitri Tum Tukang takia Tukang maling Kitabnya Yahudi Mampus Enak banget ya ditabuk sama Yahudi Enak banget ya Ditabok sama Yahudi Makanya lu nyembah-nyembah Yahudi Tapi Yahudi ngeludahin lu Dan Yesus lu bre Ki, ki, biaya, ki, Yahudi tau, ama Yahudi lu diludahin, ama Tuhan Tuhan lu juga belanda, diludahin. Wah, enak enggak huh? Ah, e mampus nggak? Ini empat puluh enam, empat puluh nabi yang prias. Yang pertama adalah Yoda. Abraham. Ini dimana Umat, Ini di juis eh kok jadi ke sini? Ini, oh apa? mau apa? Lu udah nggak selamat? Ini lu udah nggak selamat gatau malu gak tau lu malu. beruntung kagak gua e, livein bre ngatau lu beruntung ngatau ngatau ngatau kagak gua livein ini kalau di live-in ini roh kudus lu satu bumi Wei. mati malu, mati percuma. malu serius Wei. ini nggak bisa nolong lu nggak bisa nolong lu roh kudus lu nggak bisa nolong Wei. lu dari kemaluan gitu dilanjut eh wah silakan ya udah aku deh aku ya anak aneh aneh sih si kores si kores itu si kores si Tuh. Bukan Tadi yang gue bukan gue roh kudus lu. Roh kudus lu iya, iya, iya. tidak mengajari kalau Ibrahim itu uh, nabi di dalam keimanan lu. Uh, roh kudus mana, lu yang gue blok. Kejadian siapa, 20 nomor 7 itu, si siapa. Yahweh, Yahweh dewa bulan, Yahweh jadi Yasua Dewa bulan yang menyelamatkan Tritung Yunani bilang ayo, bahwa Abraham adalah nabi istri suaminya Sarah. Kejadian 20 nomor 7 lu telan itu, lu telan, lu kasih ajarin ke anak-anak lu yang Tritung juga gedenya nanti lu ajarin oh, ya, anak-anak lo eh oi, nanti kasih tahu ya nama -nama ke orang-orang udah -orang, teman-teman oh, kamu nama -nama di sekolah oi, kalau abraham itu nabi oi, takutnya sama islam kalian diplak-plakin seperti bapak oi, di channelnya muslim mampus boleh kan? ya. anak segitu anak segitu udah segitu oh, udah mau apa ya, lagi oi, oi. lu mau membantah tuhan israel lu lu lu mau lah tuhan israel lu seperti orang yahudi ya bukan orang yahudi seperti orang romawi nampar itu sih wah apa ya? itu kema itu lebih melek dapat udah pilih. jangan udah jangan bacot ya. Tuhan Karena udah ngomong abraham itu nabi suaminya saat itu nabi nah, jalan iya. udah jangan dibantalah oh, udah makanya roh kudus itu ya. doublek kalau misalnya mau maling kitab Yahudi nah, yang bener nah, harus paham nah, sejarahnya jadi nggak bego-bego nah, nah, nah, coba ya. ini sebenarnya bukan lu yang bodoh roh kudus nah, yang bodoh nah, ini nah, nah, roh kudus itu nggak bisa bahasa Ibrani makanya tolong dia ketika ngejarin soal kitabnya Yahudi kayak gitu Tolongan, <kutuk> coba coba, coba kaya gimana kaya coba kalau, pinter, kalau roh kudus di, pinter kalau roh kudus pinter itu orang-orang Zimbabwe Liberia sama Venezuela mana, itu kayak-kaya -kaya harusnya ngalahin Arab mana, harusnya Cuma kan enggak kan Nabi aja lu kagak tahu gitu gimana mau kaya gimana mau makan ini tritung terhitung, gimana roh kudus sih roh kudus di kami jin tau nggak kalian tuh menyembah jin jin kudus ya kalian sembah itu makanya mentok cuma jadi merpati orang lain jadi elang harusnya ada ada segitu ada segitu ada segitu saya Yahudi ya kalau misalnya Yahudi mengimani Yesus bukan salib lamanya atau enggak solokar solokar sama batu karena Yesus di Yahudi matinya berjam jam pakai batu terus salib terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus segitu Ada segitu. Oh, Orang, kurang kurang apa siap makanya siap jangan siap mulai siap bre siap jangan mulai roh kudus lu yang pedih batinnya aduh, aduh, sama kupingnya aduh, aduh, aduh, aduh, roh aduh, kudus lu aduh, aduh, kalau punya kuping lepas anjir kalau denger gua e, <laughs> e, iya, paham lu ya iya terima lah mabuk lu soalnya macam-macam sih Islam itu reaktif kalau kagak dimulai kita nggak akan begini kayaknya ini mendukung Tapi Paulus itu aduh kenapa Paulus udah kenapa lagi Paulus lu Paulus lu kenapa lagi ini kenapa ini uh, nah eh, sekarang iya. yang diracun ya Yerusalem oh, atau Arab? Arab Nabi Yerusalem ah, atau Nabi Arab gue tanya Kayak muri tifo ini apa-apa yang diracun mana gue tanya <laughs> coba ah, lu ah, ngomong Nabi Arab ah, yang diracun. <laughs> coba woi ah, di laskan mana. dong woi laskan Ma mau mau gua buktiin Yerusalem yang diracun hmm. nabi-nabinya mau apa-apa oh, Apa? mau gua buktiin nggak yang diracun itu nabi-nabi Yerusalem mau nggak Nabi Nabi Nabi ah, apa? Ah, Nabi Yerusalem, oh, Nabi yang lahir di Yerusalem. Ah, Jadi Yesus eh, eh, kah Yesus dilacun oh, semua sama Tuhan lu, mau nggak? Oh, bukan awal oh mau nggak gua buktiin? Mau gitu? Tolong dong buktikan. Oh, karena roh kudus saya tidak tidak oh, memberitahu mengenai berita ini, gitu dong. Ngomong dong. Oh, oh, biar biar oh, gua aja oh, roh kudus loh, oh, sama gua. Eh bukan awa, oh mau gua aja roh kudus oh, lo. Ya gitu oh, dong. Coba gitu. Nah, oh, lu kalau udah oh, minta gua oh, kasih, oh, gua kasih oh, ini. Coba. Oh, itu, itu si, si Nabi, Nabi yang paling tidak tahu, gua udah wafat. Muhammad, kenapa? Islam udah sempurna, nggak ada tugas Muhammad, lagi. Yesus, Remedia remedial, anjir. Itu. kalau <laughs> mau nangis, <laughs> media, kenapa? remedial? Karena turun lagi. Itu dia penyebutan, oh, okay, okay. dia gagal. Dia. Dia, dia, dia, dia, jadi Tuhan. Dia. dia jadi Tuhan, itu itu itu itu itu mungkin dia itu itu kan gitu. itu itu itu, itu <laughs> <laughs> Nah ini nih, ini sini lu belajar ini, nah, sini. Dikaibar, sini baca sini sini. Ini baca baca sini, ini nih. Iya, sebab inilah beginilah oh. ini firman Yahweh ya, oh, Yahweh ya, Yahweh Ini Allah Paulus, semestalam mengenai para nabi itu. ini nih. Sesungguhnya Allah. aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun hmm. sebab dari hmm. para nabi Yerusalem hmm. telah meluas kepastikan ke seluruh negeri nih, ini goblok nih. Nabi Yerusalem yang diracun ini sama Allah Paulus. Oh, batin lu sakit ya. Terus Lusuk langsung ke Roh Kudus dulu ya. Mati, nah, sekarang mati, sekarang mati, Nabi Muhammad ini Nabi secara atau mati. Nabi Arab gue tadi mati, Hah? mati dia, mati, dia mati si semua ini, nabi-nabi oh, mati semua oh, tuh dari Yohanes ke atas, oh, mati semua oh, dia. Gitu. <laughs> oh gitu, oh gitu, sekarang lu kan gitu, dari gitu, tadi itu, dari aku, tadi, aku, dari aku. tadi lu aja lu mana-mana gitu, mana. gitu, sekarang, gitu, gitu. a kan oh, Roh Kudus gugup kalau lawan gua. Oh, saya, saya menikmati, saya menikmati ketololannya. Ya lagi. iya lu cuma oh, bisa menikmati iya, sekarang karena data yang muslim. Udah bisa apa-apa lagi Roh Kudus lu. Oh, gitu gimana? Itu sekarang ini ini udah ya, nabi-nabi diracun ya. Sekarang pertanyaan gua kepada lu. Misalnya Yesus lu hidup, apa bedanya sama mayat-mayat coba? Suruh turun ke sini masuk zoom Yesus lu, mending gua dialog sama Yesus daripada sama lu. Bawa kesini Yesus lu kita dialog, Yesus lu kan hidup, oi, Yesus lu kan hidup, Yesus lu kan maha hidup, suruh turun ke sini masuk zoom, apa? Yesus lu kan maha hidup, ya, suruh turun ke sini, dialog sama gua pakai timer, untuk apa? Yesus lu kan hidup untuk apa? Yesus lu hidup atau om do, penceng, coba maka memangnya Yesus lu maha hidup atau maha nah, om do maka memangnya Yesus lu maha omong doang ya, me memang, ya, me memang amu. Ya, amu. Ya, jangan ya, Yesus jangan menjual sesuatu yang om udah sama Yesus kalau ditanya murid-muridnya pelitak-pelitut jawabnya gak bisa langsung sekarang mau dijual dia maha hidup apa bedanya sama kokong sama kuntilanak apa bedanya gitu kalau misalnya hidup tapi gak nongol dongol apa bedanya ini bedanya dengan senggur apa ini orang ini bedanya sama ayat apa bedanya mamah ayat ini rumah hidup enggak turun-turun tahu diri tapi ini bedanya dengan senggur yang krok-krok kita apa bang Pak Jeng ya itulah sama sama bodohnya bedanya bisa diurus bedanya dia, dia punya, punya apa punya, punya jari besar-besar. Kalau sih, ini disenggol, disenggol, disenggol, disenggol, disenggol, disenggol, disenggol, disenggol, disenggol, disenggol, disenggol, semua dialog yang gua kasih. Hanya itu aja. berhasil silakan Ikhwan dilanjut nah, lagi. Kita layan deh, ya. Roh itu kudusnya itu udah dulu dulu kalau jadi, jadi orang ya. Ya senggulnya kan, seperti kau bengkores bahkan Yesus itu sudah membuat <laughs> ngomong sekarang. Ah, kan. kudus Lohnya gagap buat ngomong sekarang. Yesus itu mana? Yesus itu bawa kesini ke sini. Yesus itu, oh, dia yang dia Yesus dia yang dia yang dia yang dia yang dia yang dia yang dia dia bawa kesini yang dia yang dia, ya dia dia yang dia yang dia yang dia dia Bawa dia hidup bawa Iya. Jangan kan, iya. kalau misalnya hidup turun om sini do. biar gua oh, lihat mukanya. Oh, saya kalau saya, kalau saya sih bukan lo. Yesus lu yang gua yeah, tanya, lu taya. gak penting. Bapak, dulu oh, lu sama roh kudus ini. lu. Tanya ini ada ciptaannya, saya, ya, ya, ya, ya, ya? ya Udah, udah mana sini? Baru sini, Yesus lu kan hidup? Yesus lu kan? Oh, yesus lu kan oh, ini Tuhan oh, jadi oh, manusia oh, kan? Mana, kan? Oh, mana, oh, mana? Itu oh sini mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, udahlah, udahlah, enggak usah kandongeng. Yesus lu bukan dongeng kan, atau Yesus lu dongeng? saya pernah lihat dia kok. Ya udah mana-mana nah, sini, tahu ini Gua belum pernah dia. pengen lihat gua. Ya siapa tadi dia kok? Ya mana sini ini? Loh gak bisa ini. Dia ya, bawa ke sini, bawa ke sini kan? daripada gua bilang malah ya lo Om Dodo doang. Om doang dijual-jual di lukisan doang, nongol iya, kagak iya, ada badannya. Orang, dia pengen tahu, orang orang. Gua tahu mukanya lebih mirip kemana Lebih mirip ke Yahudi orang atau orang ke orang Ukraina? Gue pengen tahu. Hanya orang-orang yang Ya udah bawa ke sini, bawa, bawa sini gue pengen lihat. Beben dia mah takut banget sama gue Yesus. Oh, ada ada penasaran dia. takut banget. Coba coba dulu. Oke, saya kasih saran sama Anda ya. Iya, coba. Kalau Anda kalau anda kepingin melihat dia, Anda berdoa nah. kepada dia. Ya. Apa? Anda berdoa kepada dia, ya. Ya udah coba, Yesus, ya, ya saya anda, berdoa kepada anda, kamu, Silahkan turun sekarang. Gue nunggu berapa lama nih? Kalau kalau Anda, ma anda main main. Ma ma ma ya coba coba, ma Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, saya doakan kamu ya, supaya ke sini, ya. Silahkan turun, Silahkan ya, sekarang ke oh, turun oh, dengan jubah-jubah Yunanimu kita, bawa kita, kita, kita, dan usahakanlah. udah mandi di sorga. supaya ke sini Nggak bau keringat. Mana? Oh gitu. Oh di surga ada mandi. Ya mana mana, gua udah doa nih. Memang ada surga ada mandi Iya siapa, siapa tahu di surga lu ada wc. Apa, permandian. Ya siapa tahu Hah? di surga lu ada wc, gua nggak ah. tahu. Oh jualan. Coba tuh turun ke sini, ceritain gitu, mana? Di surga ada wc. Nah, sampai sini kan nggak turun Yesus oh, lu kan berarti Yesus lu oh, omdo, Yesus lu ya sos orang Yunani. Sama kayak orang Yunani Romawi udah mati dia, nggak turun ini mana? Oh gitu, oh di sini udah nggak. ya udah makanya sesuatu yang dari dongeng Yunani nggak usah dijual ke sini, nggak laku. Apa bedanya Yesus yang hidup ada, ada, ada, dengan mayat-mayat mayat orang Romawi Yunani sama-sama sama sama mati enggak bisa keluar saya sekarang? Tahu. Saya tahu itu. Mana coba buktinya mana coba? Iya, di surganya, di surganya Anda itu ada aktivitas 72 bidara hari. Ya, ya udah hari, sekarang iya iya 72 oh, bidara hari sama Yesus bisa turun ya sekarang coba gua tanya. Ya, coba bawa ke sinilah. Oh, ajaran. Ya udah bawa ke lah Yesus lu Tuhan, Tuhan jadi manusia kan mana ajaran sekarang? Tuhan jadi manusia tuh jadi mayat. Tidak ada aktivitas begitu. Ya udah kalau begitu mayat Tuhan oh, lu, bukan manusia. Kalau manusia masih hidup harusnya. Surat kudus. Surat kudus. Enggak <laughs> ada aktivitas Ya udah mana, mana. Oh, sama so, wow. kudus, oh, kudus, punya gua. Memangnya Ya memang, apa -apa? Memang. Ya, memang. Memang, ya memang, memang, iya memang, memang, iya memang, memang. Memangnya di surga itu ada, ada. Nah, apa -apa? Yaudah, bawa kesini. Bawa kesini. Bro, Yesus, ya udah bawa ke sini, bawa ke sini Yesus lu, bawa ke sini. Surga lu benar kan? sudah lu benar kan? Lu bener kan? Nah, coba buktiin kalau Yesus lu turun, surga lu benar. Yesus lu nggak turun berarti surga lu dan Yesus lu dan Roh Kudus lu dan Tuhan Bapa lu dan Yahweh dan semua ke Kristenan yang mengimanis Yesus Tuhan itu semuanya om dong, semuanya dongeng itu. Yesus itu kemuda kamu. Halah dongeng, dongeng, kagak ada sampai sekarang, kagak ada, kagak lihat mukanya dua. Kalau saya, kalau saya Kasih uh, tahu, ya udah berarti lu sama kayak dukun, dukun juga ngomongnya gitu. Saya bisa Apa? melihat ini, Apa? saya bisa melihat itu Apa? gitu. Orang dukun. lain yang normal enggak lihat, dukun, dukun. Ya, iya sama kayak dukun lu. Dukun juga kayak oh, gitu ngomongnya, oh, itu. Oh, sedangkan... Sedangkan Iya lu agama lu agama dukun, kan Bre. Aga, aga, agama agama dukun. Dukun, dukun, dukun. Iya, agama dukun. Kalau nggak kalau iya, oh dukun iya, sama badut iya, iya. disatuin jadi apa? Jadi sedangkan kresten. Iblis aja bertukur, lutut, ya, mana dukun, mana iya. buktinya mana mana buktinya mana oh, buktinya iya. coba. nggak usah omdo. Oh, gitu. Dukun oh, juga oh. ngomong gitu, iblis berteguk lutut sama oh, saya. Kamu bayar ribu Iblismu dukun, yang di dukun, badanmu mati kan gitu. Dukun juga kayak gitu. Sedangkan aja takut dengan Yesus mana-mana oh, sekarang so, coba mana iya, dukun yang mati ama Yesus mana oh. iya mana mana dukun yang mati sama Yesus olah bala, bala jenuh oh. jualan Oh, oh gitu ao kan sekarang udah oh, oh, tadi mana-mana oh, oh, mana. sekarang ao ao eh lanjut wah Lu gablu udah sakit mati dia. Nanti kamu dirapal lu di... bunuh kan Rapalnya nanti. gini, berapa-berapa, berapa-berapa, berapa berapa, berapa-berapa, berapa oh, oh, gitu. Oh gitu. Oh. Nah, lu dulu ajarin ke anak-anak lu tuh. Abraham Kenapa itu nabi kejadian aku, 20 nomor 7, Bre. Lu aku, aku ajarin aku, itu aku, aku, karena Roh Kudus dan Yesus lu dan Tuhan Bapa lu dan Yahweh dan Paulus lu kagak ngajarin itu semua. Heeh, ya. Ya udah gua tinggal tidur dulu, dadah. Apa? Oh, asal asal ngantuk, santai takut anda Enggak. Aku tanya ah? sama kamu, kamu jenis ah? manusia apa? Ah, jenis apa? Ah, apa jenis apa saya manusia? Kamu jenis kenapa? manusia apa jenis apa? Oh, ada, ada ada jenis grow. manusia apa? Jenis <laughs> <apa? laughs> Mirip manusia ah, mirip apa? Kenapa? kenapa? Kenapa? kenapa? Ya, saya manusia sama sama, sama, -sama seperti anda? Kenapa? Mirip manusia ya kayaknya? Oh mirip manusia? Oh Anda mirip apa? Gak masalahnya kalau manusia. Ada ada ada ada mirip apa? Itu kalau, oh, oh gini, gini masalahnya. Oke baik gini. Kalau ini kalau, kalau itu. manusia itu memiliki memiliki akal memiliki akal memakai otak ya kan? Nah, terus? Ya. Nah kalau justru kalau orang memiliki otak ya, tidak akan mengimani Tuhan palsu. Nah, terus? Nah, iya dong. Nah, tidak akan, ayat akan, akan, akan mengimani itu Tuhan palsu. Itu? Tuhan yang mati. Ya, yang Tuhan, Tuhan, mati, Tuhan yang Tuhan yang penipu, <laughs> iya itulah itulah diimani oleh nabi palsu itu. Jadi, Tuhan yang mati Iya, kan apa? Apa? Coba, coba kalau memang ini. manusia, kalau memang manusia memiliki otak ya dia pasti tahu mana yang benar, mana yang Adres. salah. Iya, buktinya, ya buktinya Juktinya apa? Coba apa? katanya, wah katanya Al Qur'an itu pemuahiyuan. Kok semua sama? Terus buktinya apa semua. kamu bukan pewahyuan? Kamu bawa ah, bukti apa ke sini? Kok semua sama? Katanya pewahyuan. Enggak, kamu bawa bukti apa, apa? kamu bisa menjustice men apa yang bukan pewahyuan? Kok menjiplak? Katanya pewahyuan. Apa yang memang di bibirmu itu? Kok menjiplak? Kok menjiplak? Menjiplak toko-toko kita PL? Menjiplak Yesus? Coba buktiin, coba. Ya, ya. Kalau memang manusia punya otak, Adres. ada pahayuan. Kok Adres. menjiplak? Adik Nabi Musa dijiplak, Abraham dijiplak, Adres. Adam dijiplak. Mana pahayuannya? Memang ada di Al-Quran nama ah, ah, Abraham. Ah, memang ah, ada Abraham. Oh, oh. Jadi Ibrahim bukan Abraham? Ya kan tulisannya Ibrahim. Ibra Kamu Ibrahim Abraham. bukan Abraham. Tokoh-tokohan berbeda? Jawab. Ya kalau Ibrahim di Al-Quran ya ada kalau Abraham di Al-Quran dengan Abraham tokoh Ibrahim ada punya ada punya otak kan sudah buktiin aja ada punya ada Anda otak kan ada punya otak kan Oke kita kita mengenal rasio ada punya otak kan Ayo Nabi atau bukan Ibrahim ya? nah, itu punya, ada. Ada, aja, aja. Ada, ada, ada punya otak kan ada nah, nah, punya otak kan Ibrahim itu Nabi atau kan? bukan Ayo Ibrahim Ibrahim sama nggak dengan Abraham sama tokohnya tuh berbeda. tokoh? kalau yang di Bible gak sama, dengan Hah? yang di al iya, Yang jelas ya, Ibrahim sama itu iya, iya, di iya, iya, iya, iya, iya, iya, Pakai otakmu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, urusan iya, iya, iya, kalau Ibrahim di Al-Quran, ya, sama itu enggak? Nabi. Jok, jok, jok, jok, jok, jok. Di di al di kitabmu Terserah kamu Al-Quran, di otak quran di sama saya saya saya saya di Al-Quran, di Al-Quran, Ibrahim Al-Quran, di Al-Quran, di Al-Quran, di Al-Quran, di Al-Quran, di Udah ditunjukin tadi tadi ya enggak karena... tahu soalnya eh saya. Sama, -nanya Abraham, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, tahu juga akhirnya mau ngomong. iya. Iya, itu oh, jalan berbusa, nabi aja gitu loh. Yesus Yesus di jeep lah. Yesus mana untuk... ada kami jeep lah Yesus Oh, jaya, oh, oh jay, jadi jadi, Isa, jadi Isa itu bukan Yesus eh, bukan. Oh bukan Oh bukan Oh gitu Oh ya, jadi berbeda orangnya berbeda ya bukan Yesus. Oh, ini Bama Isa si Almas punya. Oh, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, sorry, maaf, maaf, maaf, sebelum, maaf, maaf, maaf, maaf, ada maaf, maaf, maaf, maaf, tahu diri, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, eh, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, tahu diri. Eh, eh, eh, eh, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, abad, maaf, Oi, oi, oi, oi, ya, tau diri, agama yang muncul abad tau diri, eh? abad diri, eh, ya, coba tunjuin, tau diri, tau diri, putin, tau diri, co -co. Di abad, Jimmy, Jimmy, agama diri, agama diri, tau diri, tau diri, tau diri, tau diri, tau diri, tau diri, Islam muncul abad diri, tau diri, tau diri, tau diri, tau diri, tau diri, tau diri, tau diri, tau diri, makanya tau diri, Makanya tau diri, tau diri, Iya, oh, iya, oh, sudah ada iya, oh, iya, oh, Kristen sudah bah, ada ini, PT, Kristen itu Nasrani. Gara -gara iya, oh, iya, oh, iya, oh, iya, oh, iya, oh, iya, oh, iya, oh, iya, oh, iya, yang iya, ini iya, oh, iya, oh, iya, oh, iya, oh, iya, iya, oh, iya, oh, iya, iya, Wahyu pertama tadi apa? Agama oh, datau, udah tahu ada, saya agama ada, katanya ada, ada, ada, ada, Aduh, aduh, ada, ada, muncul ada, kita kasih ada, agama ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Biar bisa dia dan ya Mbak Joseph Ini sempat tarik nafas, kayaknya ini orang. Kamu merujuk kepada Yesus, ya, atau enggak punya nafas? Kali ya, Udahlah Udahlah Ada enggak orang yang jagain di sana? Ntar lagi pingsan ini, kayaknya. Aduh, kacau. Laila, Iya, memang kalau Memang Isa itu berbeda dengan Yesus, ya udah. Apa, apa terus? Tapi, apa kalau, ta kamu? tapi kalau, tapi, Nggak saya tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, gitu tapi kalau, tapi kalau, sama berarti kan itu penciplak tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, tapi kalau, kalian memang memang kalian korban kalau, memang kalau, tapi kitab kitab kalau, tapi memang Kasihan saya lagi ma? ini aduh aduh kis kisah dongeng Kristen dijiplak aduh eh, perasaan yang Gak dongeng itu lo pendeta aduh nanti, kita kita ingat dongeng kita, gimana coba? ya Kristen dongeng apa itu yang Enggak, ya, jelasin, yang ada di kurung di, yang di kurung itu di people itu ya iya, udahlah udahlah eh, Aduh dongeng tengah malam iya. itu tuh yang sudah dicukai itu agama itu tidak putus kita harus itu Alkitab itu, itu tidak butuh kita palsu dari Arab itu Ya kamu gak butuh terserah Aku Alkitab, Alkitab, Alkitab itu, itu sudah <laughs> sempurna Sungguh powerful Eh kafir Eh eh eh Eh kafir, eh, eh, eh, kafir. Ka anda, anda, anda, anda yang kafir Anda yang kafir Kafir Anda yang kafir Anda yang kafir ya Anda yang kafir, ya? kafir. Tahu diri eh, Fir, fir eh. Kafir, kafir Eh eh kafir Silahkan kejar eh. Fir Subha Eh eh kafir. Eh, tau diri, tau diri, kafir eh tahu diri Tahu diri kafir Tahu diri ngapa Tahu diri, ada kafir. Masalahnya, ada yang kafir. Kafir, fir. Beri, beri, beri, beri. Tuhan Baya, panas, fir, fir, fir, fir. Ini tua, dia palsu. Panas, panas, panas. Hey, kecil, eh, mana ada yang kafir? Kafir, kafir. Setruk, Ayo, ayo, ayo, ayo. ayo. Balonana Ay, tadi mau kabir. ngobrol itu, iya, iya. Balonana, oi, fir. Balonana, fir. Ayo, tadi mau ngobrol itu, iya. Balonana, oi, fir. Balonana, balonana. Ayo, fir. Siapa Tuhan Anda? Siapa fir. Fir. Tuhan Anda? Siapa balonana? tuan anda? Siapa? Nah. Siapa? Silakan, silakan silakan. Tidak ya, ada anda. ada Tenangkan dulu. Ini ada psikolog kita ya, Sapa psikolog kita anda. namanya Balona Nana. Saya ini kalau saya batu. mohon, kalau saya boleh menyarankan mungkin biarkan dia bicara sepuasnya kita eh, diam semua, eh. kita lihat ah, sampai ya, seberapa. Eh, Oke kita ikuti kata eh, psikolog baik. ya, kita ikuti kata baik, psikolog. Oke dia mau semua. Saya jujur ya, saya kasihan sama kalian, korban ya. Ya, korban ajaran-ajaran sesat semua. Aduh, kasihan oh. sekali. Betul. Yang Tapi sesat itulah. siapa? Ah, oh, ya, yang iya, sesat kalian, kalian korban, kalian korban dari kitab-kitab sesat semua itu. Oh, terus saya. Kita, kita, kata, kita kita Bentar kita bang, sinanya, bentar, bentar Bang kita, kita kasih kita dia ngomong abu, sepuasnya Bang. Dia lagi stres, iya, lagi stres oh, dia. Kita kasih dulu dia ngomong saya, ya. Saya, kita diam saya, semua saya, ya. Oke. Okay. Saya tidak stres saya, saya, saya tidak stres. Justru saya kasihan sama kalian. Kalian itu korban, kita kita sesak semua. Terus? Uh, iya, kalian itu kalian itu korban korban, korban, korban kesesatan kalian semua. Terus? Iya kasihan saya kasihan saya, saya. Sudah siapa aja. Tuhan siapa Tuhan kalian tuh siapa siapa Tuhan kalian itu? Huh? Terus? Siapa? Huh? Kalo memang, kalo, tuh siapa kalau memang kalau memang kalau memang Tuhan yang sejati di diman, dimana oleh Nabi katanya Nabi itu dia pasti masuk surga ya tapi oh, karena kaya -kaya dia, dia kaya -kaya kaya -kaya -kaya. karena Nabi katanya Nabi Darat Arab itu tidak mengimani Yesus, maka dia sudah dicampakkan ke neraka. Makanya dia mengatakan saya akan mengunjungi neraka. Itu kitab kalian mengatakan itu kan? Kalian akan mendatangi neraka. Boleh saya tanggapi? Iya, kali itu kitab kalian mengatakan itu kan? Kalian, ya, kalian akan mengunjungi neraka. Siapapun yang telah mengunjungi neraka tidak akan bisa ke surga. Ya, itulah buah dari penolakan iman kepada Yesus. Ya. Siapapun yang menolak iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kalian akan dicampakkan ke neraka. Itu ultimatum dari Tuhan boleh ya? saya masuk sedikit pak, untuk ya? membalikkan? Ah, ini palangnya ya, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang Farhan, silakan bawahan, Farhan. Bang Farhan, boleh mo, mohon dari izin sebentar. Ya, bang Farhan, sebentar, boleh. Pak, pak against, against heresy hmm? hmm? doctrine, please listen hmm? to me. Saya mohon izin ya pak, satu menit saja. Bapak, ini zuma muslim, kami mengutamakan adab. Kalau Bapak mm -hmm. memang berkenan, oh, oh. untuk um, mm -hmm. kalau Bapak memang berkenan berdialog mm -hmm. dengan penuh adat ketiduran, kami mm -hmm. persilahkan. Tapi mm -hmm. mohon izin, ya, mm -hmm. harus dengan beradab, harus dialogis, oh, harus oh. akademis. Boleh, Pak? Oh, oh, oh, oh, gitu. Kalian tahu, dengan dialogis, atau akademis boleh nggak? Oh, Bapak berkenan nggak? Oh, gitu. oh, para akademis. Berta, saya ber, berakademis sih kok kalau memang kalau nah, memang sudah iya, bisa oh. terus uh, untuk uh. apa gitu. Mm, mm, ya sudah saya menyerah. Gitu. Menggo bangun oh, Cok oh, saya kembalikan. Kan, bangu, cok. Kalian berakademis. Uh, saya cinta ya. Iya, sebentar sebentar kita kasih waktu iya, 30 jam uh. untuk hmm. si Eganis untuk ngomong oh. sepuasnya silakan 30 jam ya. Silakan silakan. Oh 30 jam. Oh gitu 30 jam. Emang kalian enggak di rupanya. Oh, kasihan sekali. <tuh> iya. Aduh, tadi tadi saya menonton debatnya Pak Pendeta MIM dengan si Juma itu. Ngacir si Juma itu. Aduh. Udahlah. Kalian nantikanlah degelan-degelan kalian itu. Ya. kalian Nantikanlah itu. Kalian tuh mempertontonkan kebodohan kalian itu sama kami. Ya. Adalah si kain nama mengatakan Kristolok diajak debat ngakir, eh, sampaikan sama si ustad itu, terima tantangan si pendeta, si pendeta Verbumperi Pak Diki, huh? kok ngacir, kok takut dia, katanya kristolog, huh? kok pakai pakai istilah kristolog, tau arti kristolog, huh? tau nggak arti kristolog, kristus logi, ilmu- ilmu- ilmu- ilmu-, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu tentang kristus ilmu- huh? Sosok mengahundangkan setelah terminologi kata Kristus Sejak kapan kalian kenal kitab palsu itu mengenai Kristus? Ada titik, -titik Kristus di kitab palsu itu? Hmm? Jawab dulu Ada enggak? Enggak mau, Gak ada yang jawab Ah, Oh gitu Oh iya ya, saya tahu ya, saya tahu Enggak ada kami saya jawab Enggak ada kata Kristus di kitab palsu itu Enggak ada Mana ada kata Kristus, tapi kan pintar-pintaran menyebut ka kalian kristolog, kristolog, aduh. Kalian janganlah sosok sok kristolog, ah, sama kami. I iya, kalian tuh terlalu, apa ya, terlalu sok akademis kristolog, tapi kalian mempertonton ketololan kalian sama kami. Woi kodok, perhatikan juga. Aduh, tolong, hey, tolong, atas apa, mana, mana. Nah perhatikan mana? Nah. mana, mana, mana, kristolok mana, mana di kita, ini mana itu, itu ada kertas, gimana nih? Nggak, nggak, di mana di mana kalian ada? Oke, agak nih, sewaktu muhabis, silakan enggak. didengarkan. Tapi, tapi 30 jam, tapi 30 jam. Udah lebih, udah lebih, udah lebih, udah lebih, lebih baru, baru, eh, sangat memalukan kau baru, baru, baru, baru, baru, dilanjut kasih baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, dimana dimana dimana baru, di mana, di mana coba, mana mana Kristus itu mana Kristus? Coba dia diborgol di dulu, Gerak, tenggorokannya diborgol dulu. Oke, gas, lanjut, lanjut gas. Sudah, lu perlu biar dia diem, miringkan HP-nya. Bang, nah jadi namanya siapa? Legionnya atau siapa? Tikus kodok atau siapa? Legion, legion, legion. Oh, legion. Tenggorok. Oke, siapapun itu bodoh amat lah. Ya, kau perhatikan. Buku mimpi Biblosmu ini, dalam buku Matius pasal 18 nomor ke-11, dikatakan, "Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius." Kiranya tidak, tidak asli. asli, ya. Nah, sekarang coba ketunjukkan originalnya mana? Ini, ini, ini udah gak asli nih. Buku mimpi Biblos kamu udah gak asli nih, ya. Yang kedua dalam Dalam Matius Mari kita lihat lagi Matius 23 Sebentar ha. Tadi satu kan kau macam-macam sama gue Gue cek sini sini Dari tadi lu bacot sekali kau ya Meringin lagi bang ntar ya kau lihat kau kau tutup matamu ya pakai ember apa ender, apa, ya. apa apa apa apa anda, anda, anda percaya kitab Matius? Huh? Anda, anda Anda Anda kok menjilat-jilat mengenai kitab Matius sih? Oh, tahu diri. tidak ya, dalam ya, oh, ya, dalam ya, diambil dari oi, kalau ya, maka jumlah kutukan ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, ya, apa ya, Alias kita buku padu, halusinasi atau padu, buku mimpi Bukan-bukan yeah. kitab suci Anda kenapa yeah. kejang-kejang? Jadi pe, kita padamu itu bukan kitab suci Penjiplak uh, Penjiplak yeah. Oi. Oi, tahu diri yeah. kita penjiplak kita oh, Kediri itu, kita oh, palsu. itu, ya? ya, kita bukan ada, ada, ada ya. ya. itu, kitab Kediri itu, kitab ulama itu, kitab Kediri itu, kitab Kediri itu, kitab Kediri itu, kitab Kediri itu, kitab Kediri itu, kitab Kediri itu, kitab Kediri itu, kitab Kediri kamu kitab Kediri kamu kitab Kediri itu, kamu Kediri itu, kitab Kediri karena kitab kamu itu sudah tidak mengalami keaslian alias palsu. Ya. Oh, gitu. Oh, gitu. Itu dari aja. Itu aja. Itu aja kemampuan Anda. Itu kemampuan Anda. Hah? Lawan kamu tuh loh enggak punya ilmu apa-apa dari tadi loncat-loncat. Aduh, sudah penjalah aduh, aduh. Kalian itu juga challenge. Aduh, kenapa enggak sekali-kali Kenapa? Kenapa kalian meng-SS kitab itu? Woi. Oi tau diri oi yang enggak punya otak tuh lo kan, oi oi oi taw diri eh mana otakmu pakai otak? di otakmu di mana di mana di mana pakai pakai pakai otakmu e, pakai ya, otak otakmu pakai otakmu abrah abraham itu sama kan dengan ibrahim nah, sama enggak ini Oh, ada yang kafir tahu seperti ini, boss. oh gitu, oh gitu, Jadi kelakuan adab oh, kafir itu. Oh, oh, oh, oh gitu, oh gitu, oh gitu, oh seperti oh gitu, oh gitu, oh gitu, itu gitu, apa gitu, oh gitu, oh apa oh itu oh gitu, oh gitu, Apa itu apa arti kafir? Coba lu, coba lu, coba lu. Apa arti kafir? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, coba arti kafir. Gitu. Oi, oi, oi, Udah, coba, coba jelaskan. Coba, jelaskan, coba coba. Apa arti kafir? kalau pengujar, apa? Memang Pak kok? Memang Pak tanya kok? Memang Pak tanya kok, tanya kok kan, sudah banyak. Itu yang uji kok teriak, kita, kita teriak yang dari Arab itu da dikasih data. Itu kan kita pernah Mas Pak dikasih data, minta dapak, kita minta data minta minta minta, tahu. Nah, jadi kalau si itu, It, ya kayak gini. Kerjaannya. Jadi kalau kalau itu terkunci. Yang yang terima. Tergumamnya cuma, 500 cuma. kali ditonton nggak punya penggemar padahal padahal <laughs> merasa dirinya hebat cuman yang oh, nonton cuma gitu. kali ditonton oh, ya siapa gitu, yang gitu. nonton cuma cuma cuma cuma cuma cuma cuma cuma cuma Punya sekali, oh iya, oh iya, yeah, oh iya, yeah. oh coba, coba, coba, Punya coba kalian cuman beliin. nah itu oh, fakta. Gitu. Oh, gitu. oh, oh, oh, kan oh, oh, oh, oh, oh, malam oh, oh lah, bagi justru oh, oh, oh, oh, justru justru oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Muara eh, semua sana 100 orang kenapa masuk Islam kenapa terserah. kenapa Pak Danzi Pak Danci itu. Oh kalau Pak Danzi yang muara itu Iya kalau kalau Jadi, dia muara ya dia terserah dia ya satu ilu apanya ya mikrofon oh, kencang oh, padahal hampir oh, 600 oh, ribu sekencang oh, apa coba dengerin oh, ada oh, oh, oh, gitu. dia hmm, merasa suaranya hmm. sudah kencang Eh, modal enam ratus ribu, eh, oh, apa ya? Oh, apa, apa, ya, kayak gini, dipakai ujat. pulang hutang. Ini bedanya. Kalau memang eh, nggak hutang. Ya, pasti dia sudah eh, dari tadi. Kalau nggak, eh, eh, eh, teriak-teriak. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, belum eh, eh, eh, eh, eh, eh, jadi sebentar, Anda, gitu, ada, ada, ada, ada punya akal, itu, Sebetar, gitu. dulu, Anda, Anda punya akal. Sebentar, sebentar, Anda, punya akal. Coba dulu, coba dulu. Anda punya akal. Eh, eh, eh, eh, sebentar, sebentar. Bisa. Anda punya akal, Anda punya akal. Nggak perlu eh, kamu bertanya punya ada, akal. Anda punya akal berpaling. Ada perlu akal berpaling. Ada punya akal berpaling. Ada perlu kamu berpaling. Ada Uh, ada, bukan punya ada punya akal gak? Ada punya akal gak? As mau ngomong oi. gantian jadi ternyata kamu gak ngurus. Oh, gitu. Cuma Anda ada punya tong, Anda akan jadi Anda punya akang gak? Mana, mana, mewe, mana, mana, mewe, mana, mana, mewe. Kayak gitu kerjaan. Oh, oh, oh, oh, jadi kalau cuma Mana, mana, mana, mewe. mana, mana, mewe. Kayak gitu perlu. Oh, oh, oh, jadi. Oh, gitu. Kamu itu ya biasa ada kerjaan. Ada, Dulu baru masuk. Cucu kerjaan, cucu kecang Enggak lah. Enggak lah, ya. saya enggak kejang-kejang, enggak kejang-kejang, enggak kamu enggak. Katanya, katanya tipe, coba yang, mengatok. coba dulu. Katanya yang, yang akademis nah. itu coba dulu, langsung pamit midia. Ya. Katanya akademis mana, mana, mana, mana sikat bang mana, bangsoeb. mana, Ajar mana, mana, katanya akademis. mana, Masuk, uh, mana, mana, mana, mana, mana, akademis mana, ya? Inilah kelakuan, -kelakuan kalau, kalau, kalau orang ke seperti ini, iya. uh, mm, jadi kebani Bani yot itu, oh, kan? oh, jadi uh, oh, bawa ke sana, jadi bawa menyengsarakan oh, bangsa Indonesia oh. tapi ke dia adalah bawa ke apa, apa? apa? Tahun. apa? ke sana, apa? Kalau makhluk-makhluk seperti ini dapat warisan oh, dari penjajah oh. Belanda itu ya seperti oh, ini, apa-apa? Gitu. Nah, ini sekarang bercerita apa sih? Kita... Ah itu? Oh, oh, oh, oh coba gitu. baca aja. Oh, oh, oh, terus? Oh, oh, oh, terus? orang main terus? Ek, EK aja oh, oh, kalau sudah oh, tadi. Iya terus. Terus. terus? Udah, udah, ada ada, ada penyangkal. Kamu eh? tuh yang gak punya akal? Enggak, ada, Jadi ada saya punya akal tuh gak ada, ada punya akal gak? ditanya ada Ada ada punya akal Ada ada punya akal Coba dulu, saya tanya dong, mana ada punya akal? Kenapa pakai tanya kayak gitu? coba coba tanya, ada punya akal gak? Ada punya akal gak? Coba, ada punya akal Jawab dulu, hmm? emang masalahnya buat apa? Kalau punya, ah, ada punya akal gak? Kan? Ini pertanyaan saya, oh, Ini pertanyaan eh, ini, saudara ini, ini, anak. Bertanya bertanya saya, pertanyaan saya, pertanyaan saya, pertanyaan saya, pertanyaan saya, saya, kalau punya dengan ah, enggak emang masalahnya ah, buat apa? Nah, enggak, jawab enggak. aja. Pertanyaan nah. saya pertanyaan saya sederhana ya, dari dari saja. aja kamu yang enggak punya pertanyaan akal. Pertanyaan saya sederhana gak? ada ada punya akal enggak? Sekarang gini ya, nggak punya jawab saja tidak pikiran. Iya, atau tidak. Kalau saya nggak punya akal. Kamu sudah takik oh, dari tadi di sini. Oh, Blok itu ada punya akal. Oke. Hmm. Pertanyaan pertanyaan selanjutnya. Apa? Ya. Oke. Okay. Dari tadi Abra nanya Rudi, Abraham, Abraham sama Abram sama enggak ya, dengan Ibrahim. Tanya. Ya, dulu Abraham sama enggak dengan Ibrahim. Di saya ditanya enggak mau. Enggak, enggak, enggak, enggak udah ah, di. Abraham sama Kamu kan enggak mau. Ada ada ditanya kan sudah. Tenang-tenang, tenang, tenang, tenang. Itu tenang, tenang saya enggak akan terganggu dulu Abram punya Dulu Abraham sama eh, enggak dengan Ibrahim? Coba coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba oh, dulu. penuh sampah, Sa gitu, sama orang. enggak dengan Abraham dengan Ibrahim. Sama enggak kalau dalam Al Quran enggak ada Abraham, ada Ibrahim. Sama enggak Abraham dengan enggak. Ibrahim itu Di Kita itu Ibrahim enggak sama, sama enggak orangnya enggak sama. Udah. Oh enggak sama. Oh gitu. Jadi, eh, apakah kali punya manuskrip? Kalau punya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Oh, coba tunjukkan manuskrip yang mengatakan Ibrahim. Mana coba-coba gitu? Coba-coba coba, coba dulu. Jadi, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. Kita kita coba mengadu akal. Gini, kita sih orang tidak dikasih nasib. Kita, kita beradu hati. akal. Kita beradu akal dulu. Katanya enggak. Oke. Okay. Nah, coba coba tunjuk. Coba gila, tunjukkan gila, manuskrip, gila. manuskrip manuskrip kitab kan hmm. itu yang menuliskan a. Ibrahim coba ditunjukkan mana skripnya. Oh, aduh, itu, aduh, udala, udala, katanya berakal. Saya menggunakan akal. Uh, silakan Bang Krisna Marwoto hmm? dari Hindu ah, ini kayaknya. Silakan nah. Bang Krisna. Coba dulu, coba dulu, Bang Krisna silakan speak up. Coba dulu. Bang Krisna kasih paham dulu ini si agents yang uh -huh, lagi. Coba, coba, dia. coba dulu, coba dulu. Bang Krisna monitor. Coba dulu manuskripnya mana manuskripnya yang menuliskan ada Ibrahim di kitab pandai itu mana? Bang Krisna monitor dalam, di, di mana di rahim... mana disimpan? makin kubongkar Bang Krisna mah monitor monitor. monitor. karena itu sebenarnya menjiplaknya lagi kayak gerol panji. Kalian tuh sebenarnya menjiplak menjiplak kitab. Ma mana? Ada mana dokter lain enggak sini dokter jiwa? Mana? Oh jangan jangan jangan jangan jantungan sama saya. Jangan jantungan sama saya. Ada yang juga sama kau deh kar sepon ada yang jalan kalian itu. sama orang gila Ayah. orang oh, pada kabur namanya punya, orang gila punya, anda punya akal ada punya akal namanya orang gila anda, ada orang anda punya pada akal kabur orang. Anda punya akal, enggak ada penyakit karena punya takut otak, enggak? orang semua orang oh. gila takut oh. orang Bidanya Bidanya aja itu. Aja itu anda berokatuh Waalaikumsalam silahkan mama pak krisna ini praktisi segala apa ini segala segi bukan silakan. Uh, begini ya kalau kita boleh berbicara sebentar kita ngomongnya satu-satu tetapi kita harus memakai data entah itu kalau yang bisa pakai share screen share screen tapi kalau tidak bisa tidak usah tetapi kita harus ingat apa sih yang harus kita bawa terus apa yang kita narasikan eh uh, aku nggak tahu ya permasalahannya apa tetapi kalau kita mengenai yang namanya ke ranah keimanan uh, mama saja kalau kita berbicara masalah, ini kan antara muslim dengan non-muslim. Artinya agama saya adalah Islam dengan agama Kristen. Nah, kalau kita berujuk ke dalam bahasan seperti ini, kalau Kristen adalah sebuah uh, prototipe dari agama Yahudi, boleh dong kalau aku menarasikan bahwasanya seandainya kita digobrol-gobrolkan dengan yang namanya oleh uh, siapa ini, Berarti otomatis bahwasanya e, orang ini tidak mengetahui e, jeruntrungnya mengenai masalah e, siapa sih yang diimani atau yang diikuti, yaitu Jesus. Aku menarasikan kita memakai yang namanya Sanhedrin 43, di sini nomornya nomor 20. Aku kasih yang pakai ada tanda ini, aku blok. On pas of Eve the hang the cops of Jesus of ah uh, Jesus of Nazar and after they killed him by way of stoning ini kalau diartikan bahwasanya yang suka ngomong tadi yang suka memotong dan tidak ada ilmunya uh, anda harus memakai narasi mau nggak mau ini kamu pakai yang namanya penafsiran dari orang Yahudi, orang Yahudi atau orang Bani Israel kalau Anda mengakui sebagai uh, orang beragama Kristen, tetapi sayangnya Anda tidak mengakui dan Anda membuang yang namanya Talmud yang dinarasikan oleh Rabi-rabi Yahudi bahasanya di sini diki by, uh, by the way, uh, by way of studying berarti Yesus yang kamu sembah sebagai Tuhan, ini adalah dihukum rajam. Ingat ya, dihukum rajam menurut Janedrin 43 nomor 20. Sedangkan kalau kita memakai Talmud yang memakai Digitin 57A, itu artinya he is punished with boiling excrement. Ini cara bahasa Jawa nih, digodok ning tiny uang. Bahasa Indonesia ini di, apa, dihukum dengan tinja panas. Jadi e, sebetulnya e, aku secara pribadi Pak Maroto ini kasihan gitu loh. Kalau ada orang-orang Kristen yang suka ngebaca, yang suka ngomong. Tetapi dia rupa dengan narasi-narasi e, menurut pendapat Rabi atau dalam bahasa atasnya menurut kalau kita pakai bahasa RT1 dan RT2 mula-mula ini tidak memakai yang namanya narasi seperti ini cuman kagaknya orang ini itu adalah mengikuti agama yang lahir pada abad ke-16 atau yang sering, yang sering kita pakai nama kan, oh, aja kan adalah kan RT oh, 16 Oh ada sebentar sebentar sebentar Anda punya akal Ada punya akal Woi Krishna apa gunanya? Kuna enggak? enggak ada, ada punya akal enggak? Ada punya Kamu punya akal enggak? Enggak punya? Saya punya ini akal. Pertanyaan orang ini enggak ada. otak T ya memang jangan dulu. <laughs> ada punya akal? jawab dulu. Kamu punya <laughs> akal, iya. <gak>? akal, <laughs> <Penya> akal enggak? Ada <laughs> punya akal e, Ape, dulu. Moosa, moosa, moosa, berdiri, punya enggak? Ya, punya, saya kan punya, punya akal enggak? Punya enggak? Punya akal Punya akal Coba akal yang itu, kamu pakai. Kalau Pak kalau nanya dia dia nanya, Anda punya akal enggak berarti dia enggak punya akal mungkin Ya betul. Ya. Artinya gini loh, seperti ya, ya, dikatakan ya, ya, ya. oleh uh, siapa uh, oleh ustaz kita atau murai kita, murai rezeki yang pada waktu uh. debat tadi itu kan artinya gini secara falsa, falsa, uh, ya, secara filosofi atau filsafat, artinya balikan apa yang dia narasikan itu merupakan sebuah beban bagi dia sendiri atau menjadi punggungnya dia sendiri. Jadi Aku mengikuti alur ini, bahwasanya apa yang dinaresikan itu nanti kembali pada dirinya sendiri, gitu loh. Seandainya dia tidak memiliki data uh, daripada ngebaca daripada banyak ngomong di sini tidak karuan, ya kalau bisa mohon kita uh, kaku sebagai netizen orang-orang seperti ini tolong tidak usah dikasih tempat, karena apa? Karena ini pada akhirnya akan merusak yang namanya sebuah acara karena di sini ada terhormat, itu, gitu aja. Aku hanya menambahkan saja daripada banyak muter sana-muter sini, pusing sana-pusing sini, tak, tak ada guna. Nah, gitu aja. Oh, ternyata Anda nggak punya akal. Maklum, saya maklum. Jadi, Krishna seorang manusia yang nggak punya akal. Ya kan, Chris? Halo? Tunjukkan akalmu sih, enggak, enggak, Gimana akalmu? Enggak, Krista punya akalmu. Akalmu itu di mana? Anda, Anda, Anda Islam? Anda Islam, Krishna? Akalmu itu di mana? Saya tanya, saya Islam, Krishna Coba dong, saya, saya, saya, saya, saya lagi, ber bertanya jawab sama istana. Ah, itu ada di mana? Ya, ya, Coba saya kalau, tanya, kalau, kalau, kalau, saya, kalau saya punya akal. Mana? Akal mana? mana kamu tunjukkan? Ya, kalau, ya, ini etnis. ini ya. kalau akal ada krista, di krista, krista sebentar. Sebentar, ada punya akal Tunjukkan akalmu. Ada punya akal Ada Ada punya akal anda punya akal enggak? <ti> nah, baik kamu tanya seperti itu. enggak tanya aja. Coba pertanyaan saya dengan simpel: Anda punya akal, apa? Atau enggak? apa? gunanya kamu Nggak, tanya dokter aja? Ada punya punya akal tujuh, kalau enggak. kamu punya akal, tujuh, ya, ada punya sudah, tujuh, ada punya anak hilang ada punya anak tujuh, punya anak punya akal, tujuh, ada punya anak tujuh, ada punya anak punya anak tujuh, ada punya Oh, ada yang satu dua dulu. Anda punya satu dua dua dua dua dua dua cukup cukup dagelanmu cukup, cukup, cukup dagelanmu cukup Toba tunjukkan sana ada Islam, aja. satu jendela aja, nah, dan kamu Islam. komparasikan kan? kok gitu kan? Kok gunakan simpulan? Kok gunakan talmud? Oh, ya, oh, ya, oi, ya, oh, ya, anda ya, Eh juga anda, juga. Islam, kalau Islam, kalau kamu Baterainmu tadi sudah baru kamu cas, ya? Kristen <tik> tidak mengimani tamu. Eh, tahu diri. Baterainya baru, Pak penting. ini oh, saja, <gitu, oh, ya coba itu. Itu itu, ya, uh, itu, ya? itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, Pak itu, itu, itu, itu, itu, itu, kalau itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, ini kan, namanya Oby Kichi. Oy, oyi, <laughs> oy, Eh, tapi kalau kita saya belum berani mengatakan bahwasanya saya Aduh, aduh, udahlah, udahlah. Jangan sok-sok, kalau kita memakai akal saya. Aku Aku menaruh ikan enggak. Kalau Anda punya akal ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, Eh, kamu pakai Anda di nikah ke mana ini? Kami di negara mana? Anda Anda mengimani Talmun enggak? Aku tanya komparasi dulu enggak? Enggak pakai akalmu. Eh, pakai pakai kamu akalmu dengan benar. Kamu di negara mana, mana sekarang? Kamu di mana Talmun enggak? Kamu di negara mana tidak? sekarang? Eh, kamu enggak, hidup di negara mana? Anda mana Talmun enggak? Eh Ah seharusnya kamu itu, seharusnya kalau seharusnya, seharusnya, seharusnya seperti itu kamu jangan memakaikan seharusnya seharusnya <laughs> Anda menggunakan hey, Al-Quran jangan bawa ke sini dong eh. hey, kita, kita powerful, itu, ya gitu. ke telepon bawa ke situ bawa ke sini juga ke mana gitu kepena kan saya memiliki akal akal saya kalau kamu, kalau kamu, kalau kamu ah, ada Kristen, tidak perlu kita, kita yang kecil, penyempurna, penyempurna kok, kamu tapi cipurlah ke lah kamu Gak perlu banget ke kesini. Tanya kita penyempurna, kalau kamu cipurlah, kalau kamu kamu cipurlah, kamu sama sastra baju, nangkep itu cuma. Katanya penyempurna. Oh, saya sayang sayang sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, hey, saya orang, ya, orang gila. Ya, Coba, Coba di agak dingin. Ada orang gila jangan gitu. Pak Muslim. Aduh, aduh, aduh. Gunakan, gunakan, orang gila. Saya mengasihi kalian. Gunakan akal, akal kalian dengan benar. Ya, katanya kita penyempurna, mana tadi Pak Eh, Pak katanya kita penyempurna? Aku malah Pak sendiri. Aku J. Pak J. Pak di Pak J. aku Pak tahu Makanya enggak satu Mana manis, manis. mana manuskrip kita palsu itu. Mana mana? Disimpan dimana? di mana? Ditunjukin aja Pendeta MM. Mana disimpan, MDM disimpan di mana? Kalau kalau kalau eh alkitab punya manuskripnya disimpan. Iya, jelas manuskripnya gitu kan. Pendeta MM. Kalau kan jelas ke... jelas sejarahnya serta ini. Iya. Harganya orang ini. Itu hmm, tadi, nanti kita punya punya Anda, punya akal, pendapat, Anda, pendapat Anda akal? Pendapat, atau akal pendapat, Anda pendapat sudah, pendapat atau akal Anda sudah, ini sudah, JPD. apa namanya, sudah hilang. Anda punya akal, Krishna? Bentar, aku mau tanya. Enggak ada punya akal enggak? Ada ada satu narasi yang Anda punya akal enggak? Anda punya akal enggak? Kalau Anda punya akal, kamu punya akal aku tanya Anda tidak standar ganda, tidak menggunakan. Oke, kalau kamu cuma pakai standar ganda, tidak menggunakan yang Oke, aku pakai Oke, kelas 1 sampai 4. Berani enggak kamu? oh oh, kenapa itu? Kita memakai ah, ala Kayla 1 sampai 4. Oh, enggak? Oh iya, terus terus. Uh, Oke, okay, ah. saya tanya. Saya tanya, saya tanya. Itu okay. Nabi Isa, Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Betul. Enggak ah, usah, enggak usah. Kita ah, pakai aja. Oh, saya, Al saya, saya, saya mengkritik, saya mengkritik, saya mengkritik. Saya mengkritik tidak kamu tanya kalau Suri. kamu berani ya. kita pakai nabi isa 1 -4. nabi isa nabi isa lahir di bawah pohon kurma iya eh, itu enggak, enggak. mau pakai itu kamu menantang eh. saya kan aku tantang ah, saja enggak, kamu pakai nggak satu sampai empat berani enggak? Anda itu anda gunakan ah sebentar sebentar anda enggak, kamu berani enggak memakai itu jangan gunakan kitab lain kita adu kita adu kita adu alkitab saya oh, nah. dengan kitab anda itu. eh, ya? lain eh, kamu saja, toh, eh, lain, akalmu, ya. tahu lah akal itu ya lalu kemudian dikatakan bersyahadat <gadai> ke ya bersyahadat, bersyahadat. Tuh Tuh mam, Tuh mak ]mak mak tapi mak saudara aku pakai track sabit record dan ini dimana di selama ini saya lihat youtube nya saja juga nggak ada apa-apanya itu nah setelah nah, sekarang kan ya, ya? dia mau alam tentulah nanti naiklah viewersnya dan saya kira itu memang yang mereka cari mereka ini bukan Kristen sejati kalau Kristen sejati tidak mungkin meninggalkan iman Kristen kalau ah, sudah ayo, lahir betul, baru, betul, sudah diregenerasikan betul, betul, kembali, tidak mungkin meninggalkan iman Kristen. Betul, saya percaya betul, sekali orang-orang seperti Danceh, Mumet atau, betul, betul, betul, atau betul, Mumak emat, ini, itu, apa itu, itu pasti itu bukan Kristen sejati, Karena mereka itu iya. belum lahir baru. Ya, betul, maka betul, ini gini. Betul itu. Dari video YouTube saya ini, saya iya. berani berkata semua yang seperti Danceh, mumek itu, ya, Danceh, apa? Danceh, Mumet, ya silakan pindah ke Islam semua tidak masalah Kristen enggak rugi lo, betul, ya. betul. Kalau dan cemumak ya. ini mendengar rugi, Chris, apa nama ya. dan cemumak ya mendengar apa namanya. Betul, betul. Ya baik -baik, Penjelasan ya. saya ini rugi. ajak lagi temannya Kristen yang rugi, seperti dia. Semua semua dia, berapa ratus ribu silakan pindah ke Islam semua Kristen enggak rugi lo. Kenapa Kristen enggak rugi? Yeah. Mereka bu bu bukan orang lahir baru. Mereka belum Betul. pernah mengenal iman Kristen. Mereka belum pernah mengenal juru Betul. selamat. Mereka Betul. hanya ikut-ikut <tuk> Kristen saja. Jadi kalau mereka mau keluar Betul. semua berbondong-bondong. Saya persilahkan. Saya itu. permonggokan. silakan monggo. Monggo keluar dari Kristen. Tidak ya, masalah. Jadi... Umat apa mumet. Ya, ya. ya. ya, saya tidak tahu hal itu ya. tadi... Lalu itu yang dikatakan yang yang bersyahadat. Beda, ya, ya bersyahadat. Iya katanya dia maafkan. Siriku tuh mualaf katanya kan. Track record Dan J ini di mana? Mana, mana, mana si Riko itu? Mana si Riko yang mau mualaf itu? Dengar situ. Saya cuma mau pengen lihat MYM ini ternyata. Udahlah, udahlah, kalau udah, kalau mana? Kalau, mana kalau, eh. Kalau itu, eh, kalau gunakan-gunakan gunakan akalmu. Ini ini live kan? Ini live kan? Gunakan Ternyata kalau live itu enggak seperti gunakan, kita. gunakan, gunakan akalmu. Cuma Saya, pakai kamera. Kita gitu. beradu akal, kita beradu akal, kita beradu akal. Emang lu siap? Penentang Dengan Ibrahim? Apa? Enam ratus ribu? Apa? Ya, sama, sama enggak orangnya jawab Ini masalahnya apalah. Abraham, Abraham Ibrahim sama orangnya? Jawab aja. bapak Kalau tidak sama. Ya bapak beles siapa? Mana Mana manuskrip? Mana manuskrip kalian itu kita itu. Enggak usah mengatakan karya mengatakan ada ada Ibrahim. siapa tuh? Langsung langsung dia mereview Oh, gitu. Sudah, lihat kan bawa beneran seumur hidup. Emm, iya, ini kan makhluk sebelah uh. sini. Ini kan, ah, sama ah, ini. ah ada, ada, ada punya akal enggak? Eh, huh? ternyata mana lah ya? Eh, mikrofon kan dari mem Jawa mem mem mem memang, itu. memang, memang, akal memang akal-akal para, para politikus ini memang akal. Apa mikrofonnya? HP 600.000 ratus ribu? Tunggu aja, udah. Oh, enggak, oh. denger apa? Apa kok? Oh. saya enggak, denger gak. apa? Apa? Oh, telinga oh. aja HP <tuh> oh, gitu. Kelasnya Kelasnya gitu. oh, oh, gitu. Erwin denger, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oh, nah, iya, iya, kita orang, orang gabung iya jangan katanya. sampai. Jangan sampai, jangan sampai. ya semoga enggak benar-benar apa ya, budek ya. kupingnya <tuk> nah, <tuk> Nggak sebentar lagi. Iya, itu paling iya, ngamuk iya, ya bicara yang bicara di si Akida ini punya, punya, punya, punya akal enggak, enggak, enggak usah lah. Kota apa enggak punya, punya akal, punya punya akal, punya akal, punya Oh, ya, bukan saya memang memiliki Roh Kudus, Roh Kudus yang <tuk> me menghidupi saya. Oh, ya, A apa? E ya, sila para oh, apa? Ya, apa? Suruh positif, iya, gitu. Hai, justru Roh Kudus, ya. yang para, saya Si para, para, para, bukan bukan bukan para, ah para, para, para, para, para, para, para, itu hati-hati kau para, para, para, para, Bang Basin muncul. Ya, salam Ya, <laughs> munculkan punya, kan kan punya akal. Punya kang enggak Punya kan. <tuk> Orang ini nanti Akan tak salah. Ini kain. orangnya hilang Akan Akan. akal, makanya cari-cari oh, akal oh, dia. Nah, ini Ternyata punya akal. akal. dia. cari akal. punya akal. akal. Ternyata punya akal. punya punya akal Aku subscribe nama Yesus Aku punya akal, coba coba, coba Datang ke roh-roh Yesus Allah dengan nama Yesus datang ke roh-roh haleluya Haleluya, haleluya haleluya Haleluailah, Haleluailah, Haleluailah, Terpujilah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan berluga, Tuh ini ya, kalau ini celah peduli, orang ini. Kalau ini berarti, kalau ada Yesus. orang membacakan surat, surat kitab sungai. yang lain, seharusnya orang ini para <tuh> dari lu juga, ini para dari lu kan. Khususan kedua itu, khususan kedua itu. para dari lu kan. Alumini, alumini berdua Klasnya, teman-teman. Coba-coba kita kita membacakan surat ikhlas bersama-sama. yuk, seadanya memiliki a. Kal pastinya eh, demi menghormati orang lain membacakan kitabnya itu pasti akan diam. Eh kita mulai yuk. Haleluya <tinyat> dia hidup. Haleluya <tinyat> dia hidup. Tuhan Yesus nama yang sungguh hidup. dialah adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Oh la, roh, roh jahat dengan kuasa nama Yesus. Benarkan? kan? Benarkan? kan? Benar kan? Yesus Kristus Allah adalah juru Islamat. Ini adalah orang yang tidak memiliki Allah. subhanalladhi asrabi abdihi laylam Masjid Allah subhanalladhi asrabi abdihi laylam minal mas coba kalau people itu dilakukan haleluya dia hidup Tuhan Yesus Juru Selamatku dia adalah Tuhan Kira -kira, cocok nama juga. segala nama semua kuasa di bawah Kira -kira Dia itulah ya. Tuhan Yesus Haleluya Dia hidup haleluya dia Dia diatlah Yesus, uh, Yesus uh, Juru selamat, uh, selamat uh, <laughs> yang maha hidup yeah. yeah. yeah. ya tidak udah ya, nama gitu. Yesus nama segala nama gitu, gitu. ya yeah sampai iblis pun bertukuk di bawah kaki dia eh, iblis. I, oh, iya sampai iblis pun bertukuk lutut di bawah kaki dia aduh. Pak meroto ya. Pak meroto ya begitu besar kuasanya Yesus ya, ya, ya. So, begitu meroto kan punya ya. akal satu ya. tambah satu, ya. tambah, satu tambah satu ada berapa Yesus. Pak Maroto? Di sini saya sebut nama Yesus 3 oh, coba eh, ya. tanyakan ya. yang punya akal dan Pak meroto nama itu <laughs> itu dalam hati kalian ya dengan kuasa nama Yesus ya kalian akan mengimani nama Dia tanya kan amaruto katanya punya akal oh, dia imanuel ya, belum ya, masuk kali heresy imanuel ya lemah ya sekali, itu begitu begitu besar dan agung oh, nama Yesus Jesus. karena Jesus. kenapa Jesus. ya karena hanya melalui nama dia <laughs> nama Yesus Kristus Allah menyelamatkan Haleluya dia hidup Haleluya dia bangkit dia adalah Tuhan dan juru selamat tidak ada lain tidak ada lain yang bisa menyelamatkan hanya melalui nama Yesus Kristus. Hanya melalui nama Yesus Kristus saya. Aku, aku, hanya melalui nama Yesus Kristus Yesus Yesus yang menjadi... Aku, aku, aku, jalan dan keselamatan dan hidup aliru dengan ya tolak segala kuasa dan hidup itulah nama Yesus nama Yesus cegalah biar aja biar aja liburan Pak Pak Nopek Ceng udah lama gak hiburan ya tahu Pak Nopek Ceng ini itu hidup nama yang bisa mengalami senang terlalu enggak apa-apa